Ini cengkeh-cengkeh yang sangat sehat sekali, guys. Ini pemberian pupuk kandangnya. Ini satu tahun dua kali, guys. Mulai. <tuh> ini angkat telat guys. Karena kemarin full dengan musim hujan dan ini sudah mulai musim terang dan keluaran sudah. Assalamualaikum guys, selamat pagi semuanya. Di bagian yang cerah, di pagi yang indah ini, saya hendak mengevlog dari tanaman cengkeh yang dulu diaplikasi dengan pupuk organik guys. Ini sudah agak lama, antara enam bulanan ini mau Ngevlog lagi untuk melihat dari cengkeh yang diaplikasi dengan pupuk organik. Herba Farm Dan ini guys Ini yang dulu kemarin ini Ini kena Macam apa ya Kayak virus ya. Ini pertumbuhannya Sudah mulai baik ini guys Ini dari cengkeh Varian Sikoto guys Cengkeh lokal ini guys Nah, panhainya cengkeh saja guys yang terafrikasi dengan bagusnya pupuk organik herbopam ini ini ada durian guys bisa lihat ini tumbuhnya sangat mempesona banget ini dari varian montong guys ini pun tidak lepas tidak luput dengan pupuk organik Herbapam guys Ini umurnya Kira-kira Dua -kira tahunan setengah ini guys Ini dari hasil Sambung sendiri Yang dipupuk dengan Herbapam Kemudian Kita akan geser lagi guys Saya akan menunjukkan bahwa Pupuk Herbapam ini bukan Sembarangan pupuk Tapi pupuk-pupuk benar yang berkualitas Dan bermerek ini baru umur kalau dua tahun setengah lebih ini guys ini mau tiga tahun dan mudah-mudahan di tahun ini ada nanti mulai ada pucuk ataupun kuku guys buahnya guys ini juga di sini. Tentara banget, guys. Bagus banget untuk cengkeh-cengkeh yang organik ini. Di sini alhamdulillah semua petani-petani terutama nih, guys. Petani-petani yang muda nih, petani-petani yang milenial, dia sudah mulai paham tentang pupuk apa yang bagus. Sehingga dia banyak ini menggunakan pupuk-pupuk organik, guys. Dan pupuk organik ini tidak hanya herbapam, banyak sekali macamnya, cuman saya re rekomendasikan dengan herbapam. Bahkan ada yang membuat sendiri dari urin kelinci ataupun dari pupuk-pupuk kandang. Karena biasanya kalau di kebun atau di kalau di desa, guys, di kampung-kampung ini banyak para petani yang biara hewan ternak ini yang saya rekomendasikan kemarin untuk uh, difermentasi dan dijadikan pupuk yang sangat ramah lingkungan dan terbukti tengkehnya subur banget guys cengkehnya sehat-sehat banget dan di tempat saya uh, ngevlog cengkeh ini tidak ada cengkeh yang pertumbuhannya jelek semuanya pertumbuhannya ini bagus sekali bagus banget kita lihat juga yang ini guys Yang masih umur Kurang lebih ini Satu tahun guys Inilah saya sebutkan Saya katakan bahwa pupuk-pupuk organik ini Memang sangat bagus banget Untuk tanaman Sehingga tanaman itu tidak gampang atau terserang Penyakit guys dan ini guys ini umurnya sudah 5 tahun guys ini umurnya 5 tahun dan ini sudah mulai tahun ini mulai berkuku guys kalau di tempat ini rata-rata varian cengkehnya cengkeh si kotok cengkeh lokal Dan ini sudah mulai perkuku nih guys. Kita lihat ini guys yang baru kemarin tanam guys. Ini uh, baru tanam. Baru setara umurnya ini tiga bulanan, guys. disinilah biasanya kalau petani-petani itu menanamnya bibitnya setinggi-tinggi ini, guys. Tidak lebih. Dan bibit-bibit di sini dibelinya sangat murah sekali. Antara 10 sampai 15 ribu, guys. Ini bagusnya, ini sudah mulai, guys, mulai keluar ini, guys. Mulai keluar kuku-kukunya semuanya, guys. Kita naik lagi, guys! Wow, ini cengkeh-cengkeh yang sangat sehat sekali, guys! Ini pemberian pupuk kandangnya, ini satu tahun dua kali, guys. Jadi, disesuaikan dengan umur tanaman, ini umurnya sekitaran... Tiga tahunan nih, guys enaknya kalau pagi hari ini guys kita bisa bersenang-senang dengan tanaman cengkeh kita guys bisa nge bisa melihat-lihat wow apalagi sekarang tanaman cengkeh sudah naik daun ini sudah mulai lebat guys ini sudah mulai bunga lagi guys mantap sekali guys dan sekarang cengkeh-cengkeh di sini, guys termasuk punya saya ataupun yang lainnya atau di lingkungan sini sudah tidak lagi menggunakan pupuk kimia guys karena dengan kecanggihan teknologi sekarang para petani-petani cengkeh sudah mulai searching secing di google maupun di youtube mencari tahu pupuk apa yang bagus dan reaksinya seperti apa dan ini semuanya sudah uh, kebanyakan ya guys. Untuk petani khususnya petani-petani milenial cengkeh ini maupun pemula sudah uh, mulai intens dengan pupuk-pupuk yang organik. Baik itu pupuk kandang atau, ataupun pupuk, pupuk buatan sendiri yang dari diklat rekomendasi. Ini sudah uh, tidak jarang sekali yang menggunakan pupuk-pupuk kimia guys. Semuanya kebanyakan sudah menggunakan pupuk organik, karena sudah tahu efek dan dampaknya penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, sehingga mereka sudah melihat hasilnya dengan pupuk, pupuk organik. Tanaman itu menjadi lebih sehat, dan berbuahnya pun berbeda, guys. Wow, wah, wah, wah ini guys. Bagaimana guys? Cengkeh-cengkeh kalian guys. Nah, ini sudah buangannya banyak banget. Ini guys sudah ah, mulai berkuku sangat lebat sekali guys. Ini sudah rata-rata di sini cengkeh-cengkeh. semenjak mulai ada matahari sudah mulai berkuku guys. Nanti kalau sudah besar lagi kita shoot lagi guys, kita vlog lagi. Ini sudah bagus banget ini cengkehnya sudah. Sudah mulai keluaran banyak dan lebat sekali ini guys. Kita geser lagi guys untuk melihat tengah yang lain guys. Dan yang ini umurnya sudah 6 tahun guys kalau ini sudah luar biasa banget ini sudah berkali-kali berbuah ini guys sudah mulai <tuh> ini agak telat guys karena kemarin full dengan musim hujan dan ini sudah mulai musim terang dan keluaran sudah jadi sahabat-sahabat nggak -sahabat, usah panik kalau musim hujan memang Masanya, masa pertumbuhan Karena air hujan Membawa unsur HN yang sangat tinggi Nanti begitu sudah mulai Berhenti musim hujannya Dan mulai ada terang matahari Nanti cengkehnya teman-teman Itu akan Berkeluaran Banyak guys Dan ini sudah banyak banget ini guys Dan ini sentuhan-sentuhan dengan pupuk-pupuk organik, guys. Sudah mulai mantap sekali. Dan keluaran pucuk-pucuknya calon bunganya, guys. Dan mungkin di sini ada di vlog saya ini, saya merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan pupuk organik terserah mau pupuk organik apapun karena pupuk organik banyak sekali macamnya dan mungkin kalau uh, dengan menonton video ini saya rekomendasikan dengan pupuk papam yang banyak digunakan oleh petani dari produksi itu muncul ataupun teman-teman bisa menggunakan pupuk organik buatan sendiri mulai dari Pupuk kandang yang difermentasi Ataupun pupuk-pupuk yang lainnya Dan kurangi dengan pupuk kimia Sehingga tanaman teman-teman Tidak mudah Mati ranting Ini rekomendasi dari saya Karena dengan tanaman pupuk-pupuk organik ini Tanaman menjadi lebih sehat Dan memiliki kekebalan Atau imunitas yang tinggi guys. Tidak mudah kam, Tidak gampang mati ranting Atau mati pucuk dan ini terbukti cengkeh-cengkeh di sini, tidak ada yang uh, terindikasi dengan mati ranting atau mati mati pucuk, guys. Semuanya sehat-sehat banget. Dan nanti akan saya vlog juga untuk cengkeh-cengkeh yang menggunakan pupuk kimia, guys. Dan di area ini saya belum menemukan untuk cengkeh-cengkeh yang mati ranting dia akan saya tunjukkan ke teman-teman yang cengkeh yang aktif dengan menggunakan pupuk kimia yang cabangnya atau pucuknya Banyak banget yang mengalami mati ranting ini sehat-sehat banget guys Inilah kelebihan dengan pupuk organik itu Selain, selain me, melebatkan ini lebat banget ini guys Sangat lebat banget ini dari atas ini ini karena masih berupa pucuk, jadi belum seberapa nampak. Nanti, kalau sudah besar, sudah serokok rokok itu. Wow, nanti kita vlog lagi. Mungkin sampai di sini dulu, guys. Vlog pagi tentang kebun cengkeh saya ini, dan saya memberikan inspirasi, memberi masukan kepada teman-teman untuk kembali ke organik karena tanaman-tanaman yang dibobok dengan organik itu memiliki kekebalan atau imunitas tanaman pertama tanaman tidak mudah mati ranting tidak mudah sakit dia memiliki kekebalan atau imunitas oke semoga masukan vlog video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman yuk kita kembali ke organik apabila teman-teman mau menggunakan Pupuk jadi macam VOC Her herbapam ada saya sertakan di sini uh, tem pemasarannya yang langsung dari Sidomuncul guys. Yang mana saat ini di saat video ini teman-teman uh, lihat ada promo dari Sidomuncul untuk pupuk VOC herbapamnya khusus untuk pembelian satu dus akan mendapatkan gratis satu botol dan potongan harga. Yuk manfaatkan pupuk cengkeh terbaik dari Sidomuncul VOC herbapam. kalam